Selamat datang di Santolase Channel Pada kali ini kita uh, mencoba motivasi dan inspirasi uh, Apakah doamu sudah dijawab? Seringkali kita berdoa kepada Tuhan namun Tuhan tidak memberikan jawaban lalu kita mulai kecewa dan kita mulai meninggalkan Tuhan mulai meninggalkan gereja tidak mau lagi ikut persekutuan dan mulai terbawa arus dunia kehidupan bertambah suram dan kita semakin tenggelam Sahabatku, kembalilah sedapat-dapatnya engkau bisa kembali dan bangun kembali, Misbah doamu. Tetaplah berdoa, Tuhan mengasihimu dan ia ingin memberikan kekuatan untukmu. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita, orang percaya. Hidupmu adalah karena sebuah alasan. Hidupmu ada karena sebuah alasan. Ketika rencana kita gagal, berarti Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk hidup kita. Terima kasih.